serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang dan terus memberikan informasi bahagia, kabar terbaru, dan vitamin-vitamin seger nih seputar di dalam kesayangan. Ide elastik, kakak Rizky Bilar, dan Abang El tentunya. Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, kembali kita mendapatkan kabar bahagia sekali, persahabat. ya Kita lihat aja di akun Instagram Indotv Official yang mengabarkan soal BBL ya, acara Welcome BBL tentunya. Tepat di 3 besar rating begini performa acara Welcome BBL di Indosiar. Wow, tepat di 3 besar rating begini performa acara Welcome BBL di Indosiar nih, persahabat ya. Perhatikan di sebuah kalimat yang dituliskan lewat kalimat caption Berhasil curi perhatian Begini performa rangkaian acara Welcome BBL di Indosiar Welcome BBL ditayangkan secara langsung di Indosiar pada Sabtu 8 Januari kemarin Menyambut putra pertama dari Lesti dan Bilar Rupanya berhasil curi perhatian hingga tepati tiga besar rating dan meraup PVR di angka 2,8 dan share 14,1% persen. Wah siapa nih yang kemarin nonton Lekom BBL Bahagia banget dan bangga pastinya bersahabat ya Masya Allah BBL mudah-mudahan selalu menjadi kebahagiaan Menjadi kebanggaan orang tua dan banyak orang Amin Hingga di postingan ini pun tentunya banyak tanggapan komentar yang diberikan dari para sahabat yakni dari akun sahabat leslar taiwan ikut berkomentar di postingan ini keluarga besar saya dari yang tua sampai yang udah nonton bbl wow kompak banget ya keluarga besar dari fanbase ini ada juga komentar lain diberikan dari akun instagram Galian 939 mengatakan, alhamdulillah, katanya itu persahabat ya, bersyukur banget. Tentu rating untuk Welcome BBL di posisi ketiga, persahabat ya fantastis banget berkat kekompakan dan kesulitan kita. Kabar Ke berikutnya juga persahabat perhatikan ada sebuah kabar spesial yang kita dapatkan dari Kakak Bilar yang tentu menjawab komentar dari Kang Doni Salmanan. Yang malah sebelumnya Kang Dodi Salmanan ini berkomentar di postingan kakak Pilar Masahabat dengan tentu menguliskan sebuah kalimat Alhamdulillah selamat atas kelahiran anak pertamanya broku Rizky Bilar ikut seneng banget semoga diriku cepat punya anak juga Amin Kakak Bilar menjawab sebuah kalimat komentar Amin ya Allah, terima kasih Kang. Segera nyusul Kang Doni Salmanan. Amin. Wow, masya Allah, banget ya. Yuk kita doakan juga buat Kang Doni Salmanan. Mudah-mudahan, tentunya bisa secepatnya mendapatkan omongan Amin. Dan ke kabar berikutnya juga. Ada sebuah postingan nih, ini momen kondangan kemarin persahabatnya kembali belum bisa move on dengan penampilan idola kesayangan Lesti dan Rizky Billar yang selalu tentu mencuri perhatian para banyak orang persahabat ya Masya Allah, mudah-mudahan selalu sehat, selalu diberikan kebahagiaan selalu untuk idola kesayangan kita Berikutnya perhatikan juga ada sebuah kabar yang tentu membuat kita bahagia dan bangga juga nih persahabat ya Selain tampil malam hari ini Kakak Rizky Bilar dan Dedek Ulasi Gujora pun tentu persahabat ya Akan tampil besok malam di acara Hood Indosiar yang ke-27 Ini tentunya acara Kumpas Tuntas Baru pertama kali persahabat ya besok malam akan dikumpas oleh Les dan kakak Bilar Jangan sampai terlewatkan, jangan sampai ketinggalan Hanya di Indosiar besok malam jam 18.30 waktu Indonesia Barat Perhatikan juga di kalimat caption yang dituliskan oleh Lesti Bilar tim Persahabat ya ini meripos tentu info dari Indosiar Welcome BBI Leslar, saksikan kumpas tuntas bersama Rizky Bilar dan Lesti kejora besok Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Wow, hingga banyak sekali tanggapan komentar juga yang diberikan Yakni dari akun Instagram Inayatus unskoro soli 98 mengatakan WKWK ingat enggak Dramus Dehut Indosir kemarin Ngakak banget yang ada nunungnya terus satu lagi siapa Katanya tuh, wow Ada juga komentar lain bersahabat yang diberikan Dari akun Dewi Cordias Udah ngebayangin tahun depan pas ultah Indosiar Abang El ya aja udah bisa lari-lari Katanya Tuduh sudah ngebayangin ya Masya Allah luar biasa Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Mardiani612 Semoga Leslar dan Abang El sehat selalu Dijauhi dari-dari mara bahaya Amin Yuk. Tentunya kita selalu kompak dan selit mendukung doakan yang terbaik Dan selalu mensupport karya-karya idola kesayangan kita Kakak kabar berikutnya ada sebuah spesial juga nih ini sih gemes dan gumus banget nih persahabatnya postingan <guluh> foto kakak Bilar dan abang L ini mencuri perhatian juga nih gaya fotonya sangat luar biasa cute persahabat ya Masya Allah, tentunya membuat kita semakin bahagia dan bangga melihat postingan foto ini mudah-mudahan Keluarga besar selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, di rumah tangga idola kesayangan kita ini Selalu langgeng dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Ke kabar berikutnya juga persahabat sebuah unggah terbaru dari Inggrisnya kakak Bilar Yang merepost kembali unggahan dari Neng Nada 11 ya Perhatikan, Neng Nada ini mengunggah sebuah postingan foto kebersamaannya dengan Les Diriski Bilar Dan tentu di postingan ini juga di sebuah kalimat Semoga ketularan cepat punya momongan dari si gelis Lesti Kejora, katanya tuh. Wow, kita aminkan juga bersahabat ya, mudah-mudahan yang Nada juga secepatnya bisa mendapatkan momongan seperti Itulah kesayangan, Lesti Kejora tentunya, amin. Kita masih menunggu kabar baik, kejutan bahagia, dan sudakan vitamin terbaru selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya. Ini informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bagaimana ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.